Oke bosku hari ini kita poin the kukur di sini bos. tuh hmm, Mantap. Hmm, begitu indah ciptaan Tuhan. Oke bosku hari ini kita sampai di beringin beringin raya nih kawan lagi mantau-mantau mantau-mantau uh, keadaan bos cuaca hari ini Alhamdulillah mendukung tidak hujan tidak panas Kemarin, teguh posisinya di pohon sawit. Nah, pohon sawit di situ kemarin ini kita hari ini ngulang. Woi, suara apa bos? Luar bos? Yo kan, eh, aduh nah, kawan lagi pasang kuda-kuda. Enak bos. tar berarti apa yuk? Buat, buat. itu? Kuarwa. Ora eta, Bos. Apa, Bos? eh oh, ruak-ruak, api lah langsung pasang jontrot eh, hmm? nyanggung ruak-ruak oke okay, bos, oke okay, bos hari ini kita tidak jadi tidak jadi keliling, akhirnya kita nyanggung ruak-ruak saja ini, katanya nyanggung ruak-ruak ini, -ruak, oke okay, bos nih kita baru datang nih. Ada degukur, kita aja degukur. Ada ruak, -ruak kita aja ruak ruak. Itu tadi kawan sudah lihat posisi pangsa ruak ruak bos. Kita mendekati, roto oh, nyedawi bos. Yo, so, yo, eh. pasang jontroti bos. Hmm, perlengkapan huru satu senjata dua speaker ketiga nih ilmu nih di bos hmm. kita pakai jodron dua bos nah nih dua jodron kita ini jodron kita review pesan dari ranggas Ranggas channel. Sniper wah raketok. Eh. Silo. Sniper Ranggas channel dari Kalimantan, Bos. Waduh, <laughs> ra karuan bos ini. sis. Oke. Pasang dulu, Bosku. Lagi mau sang Rod dulu. oke okay. hmm. hari ini kita pasang Conndra dulu bawah kita tunggu video selanjutnya Oke okay, bosku hari ini kita Nyanggong ruak-ruak ya bos Kita pakai boneka 2 Kita pasang di dua titik bos Kalau dari suaranya sih lumayan banyak di sini. Nah, tuh tuh tuh tuh Pos. Tunggu, tunggu Tunggu tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, pos, tunggu pos. <tuh> hmm? di atas. Di atas sawit, Bos. Tambahan terkukur, Bos. oke okay, bosku itu tadi pikir tadi tegukur bos nggak taunya ruak dia berada di atas apa tadi atas batang pohon sawit bos ah. sempedak didugdak di bref soalnya jauh dari jangkauan kita itu bos dari jangkuhan kita duduknya senapan takut kalau kita gerak takut buruan kabur tapi Alhamdulillah masih rezeki masih rezeki kita poin Oke bos kita kumpulin dulu ngambilnya nanti kita tadi udah di poin dua tadi mau kita ambil enggak taunya buruan kita datangnya nyusul jadi terpaksa kita simpan dulu. Oke, bos saksikan terus, ikuti terus, pandangin terus. Sniper Benggulu, Bos. Yang selalu berburu di sore hari. itu ada lagi bos, seru arwah di bawah tanah bos kita satu dulu bos kita satu dulu bos kita satu aduh tunggu dulu aduh ada to bismillahirrahmanirrahim suar. Bismillahirrahmanirrahim. Mati Eh? Neng kono ya Yo, Tadi di atas pohon sini. ini dia, nih, ini, sini. Nih dia. Nih, nih, nih. Nih. Dua, Bos. Tuh. Tadi di sini kena lagi satu, cuma dia masih bisa lari. Enggak enggak telak dia. Kita cari dulu, siapa tahu ada. Satu kelihatan, bosku. poin lagi kita Bos nih kawan ngambil sampan ranggo sendal lu hati-hati Oke terus lurus Maju, maju, Wajurono. Rono. Yo. Ah, up kanan. Yo, daerah sono kuwi. oke, mantap bosku. eh Kita nyanggong di jarak Tiga poin yang kelima kali, tapi yang dua enggak ketemu. bos neh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kita sanggungan lagi. Oke bosku hari Yo, ini kita si. poin dekukur di sini hey, bos. bos. Oh. hmm, antap. ati telak Wah Ah, ah. ah. Joss Joss was Tekukur ya tuh kutut bos silo tipoe Ah tekukur iki bos tutukut iki bos tekukur Oke bos Semakin sore semakin rame buruan kita bos satu ada pusing juga ada kita jingung kawan dulu bos cari minum bos ini teman hehehe <laughs> <Nanti>, ngobili <-bine. laughs> nah ini kawan-kawan di sini kawan kita main ketok wah enak mencabang iup wah jindul ya aku panasan aneh kono dene nih main ini yup oke bosku eh oke bosku eh kewaruah yang mantap gede-gede lumung-lumung cuma ini yang bisa kita Selamatan bosku. Nih, waktunya sudah sore. Nih. Eh, ini tempat kita motor kita di situ bos jadi aman. Oke, oke, oke, oke. Mantap, bos! Kita baru dapat spot yang istimewa tuh, baru di sini, bos. Nah,